assalamualaikum halo teman-teman semuanya mungkin kalian pernah mengalami ketika membuka status whatsapp tulisannya seperti ini anda telah menerima pembaruan tetapi versi whatsapp tidak mendukung oke untuk bisa membuka status whatsapp seperti ini caranya sangat mudah sekali silahkan kalian simak video tutorialnya oke setelah kita membuka status whatsapp yang tidak bisa dibuka seperti ini berikutnya kita cukup keluar saja dan sekarang buka aplikasi file manager yang ada di hp kalau nggak ada silahkan kalian downloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian sekarang kita pilih file manager, kemudian pilih penyimpanan internal, berikutnya pilih folder Android, kemudian pilih lagi media, setelah itu kita scroll dan pilih com whatsapp. Berikutnya pilih whatsapp, pilih media, kemudian klik icon yang ada di bagian atas ini. Lalu pilih di sini tampilkan file tersembunyi. Ya di sini sudah saya ceklis ya. Kemudian kita buka untuk folder statuses. Berikutnya untuk filenya kita urutkan berdasarkan tanggal terbaru. Dari nama kita urutkan menjadi tanggal terbaru. Klik di sini. Dan sekarang untuk status WhatsApp yang tadi tidak bisa dibuka ada di paling bagian atas. Dan ternyata untuk status tadi adalah status suara. Jadi versi WhatsApp saya tidak mendukung. Oke okay, bagaimana sangat mudah bukan untuk bisa membuka status yang tidak bisa dibuka Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh